Jik, jik, jik, jik, balik lagi bersama Tongspin hari ini kita akan review game Get Off Olympus Kita mau modal agak gede 196.000 Hari ini kita akan berbagi polos loggia. gacor hari ini khususnya polos loggia Olympus hari ini buat kalian semua ya yes, seluruh ya, yuk langsung gaskan aja biasa kita main di web 2400 4800 saja langsung gaskan aja double cenggala soal TV dulu kita coba 10 kali quick ya yes, seluruh. yang pertanyaan kita main di mana kita main di harga 8000 bosku situs itu slot tergacor tersolid Santero jaga dunia haret. Di sini beda berapapun pasti diperlunas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis reler 24 jam per menit per detik naik kurut sesuai dengan red gamenya itu sendiri yo langsung gaskan saja ke rtp8000 untuk lingkaran yang saya sematkan di pin komen ya bosku Dia kalian semua langsung gaskan saja main main sosok-sosok di rtp8000 untuk lingkaran yang saya sematkan di pin komen jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek rtp game gratis relapse 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate itu sendiri pastinya yo langsung gaskin saja cocok-cocok manja di atk 8.000 untuk link aja saya sematkan di pencommen ya bosku ya tadi kita mau adalah kegedean yang sekitar 200.000 kurang sedikit kita akan coba berbagi pola slot kacor hari ini pola slot hari ini pola slot kacor olympus hari ini slot kacor hari ini slot kacor olympus besar ini slot olympus ini, slot olympus ini, slot olympus ini slot hari ini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 In slot Gacor hari ini, slot hari ini, slot Gacor besar ini, info slot Gacor hari ini, info Slot hari ini, info Slot Gacor link besar hari ini, RTP Slot Gacor hari ini, RTP Slot hari ini, RTP Slot Gacor besar hari ini. Jadi kita selalu berbagi pola Slot Gacor hari ini setiap harinya buat kalian kalian semua ya dibantu komen komen, like like like, subscribe sub, dan dibantu jangan lupa dibantu share share juga ya bosku. Nih tuh the game slow ya kita coba cari cari profit profit manjain profit-profit manis ini ya di Olympus pastinya yang bertanya kemarin kenapa saya cuma main Olympus karena saya cuma bisa Olympus pastinya dan karena ya udah hafal putaran Olympus jadi lebih enak cari profit-profit di Olympus daripada di game lain kayak Princess atau yang Gatot atau yang get of Aztek itu yang baru Kurang kurang sih lebih senang kalau Olympus karena ya putaran di Olympus sudah banyak Aku udah ribuan puluhan ribu kali bahkan jadi lebih enak cari profit-profit di Olympus ya seluruh dan selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game dan cuma di RTP 8000 kalian bisa cek RTP game gratis relif 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan game ya, itu sendiri yuk langsung ke saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RT Lamat Ibu. Situ slot tergacor tersolid. Sander jaga dunia akhir ah, aja biru dulu jadi. Biru jadi in hmm, kuning kurang dua, ya, anjir. Aduh, nanggung, Ayo dong us, kasih yang manis-manis dong us. Dor dor dor dor, dor. gitu loh us. Kan asik gitu loh lihatnya kalau ya lunya juga gacor gue nya juga senang dapet cp yang manis gitu loh aduh um, um, susah sih kalau ukuran um, jadi nih. atas cincin dong kasih petir aduh atas cincin cincinnya dong pecahin di tuh. kurang satu mantap Nenek nih, nih, nih kalau biru-biru biru, biru, biru. loh. kutunya pecahin dulu Iyalah, skater ada di situ ternyata bosku sia-sia pecah ribuan tapi ngarep petir nah gitu loh kali 10 mantap yuk merah dulu kasih aduh masih kasih seluruh merah kurang satu cincit masih kurang banyak juga lumayan lah 165 kita balik ke 200ribuan lagi lah ini kita dikasih profit buat motor muter lagi nih sama us nih semoga kita dikasih jp, -JP mantap nih ini dibalikin model C, tadi kita turun sekitar lima 50000 an kita dikasih naik lagi ke 200 200000 an biasanya kalau pola-pola kayak gini tuh onibus lagi gacor-gacornya seluruh maka dari itu kita putar-putar aja di bembang ke 4800 paling habis ini kita coba double change ya kita cari sekitar-sekitar gratis dulu lah cukup pecah di luar gitu loh kali lima 250 atau 500-100 atau gitu loh biar kita langsung bisa langsung wedekan gitu loh us kalo kali dulu kita coba mantap sih kalau ijmu kuning aduh kuning kurang satu ternyata tadi hmm, susah sih susah sekitar cuma satu satu nih erus eh kasih yang manis manis kasih yang mantap mantap kasih profit profit hebat mu us kuning <taring> dulu boleh mahkota hmm, kuning ungu lah susah kita lagi susah udah kelihatan sepertinya kuning dulu jadi ke lasik nih kuning kasih jadiin dulu itu kurasa aku anjir mantap kuning atas kuning kasih putih dong uh kali 250 bosku tercapai 7000 1,8 udah langsung ah ya, mendar di sound doubleku yuk yuk orang mati dulu sempak-sempak soalnya ya, ya seluruh ya aduh lumayan kaget-kaget juga sih anjir pecah 7000 kali 250 langsung turun begitu saja. Kita otokon WD kan lah ya seluruh ya. Kita langsung gaskan WD kan saja. Karena kesempatan WD kesempatan profit karena kita pemain model ya. Kita pemain pemburu profit selalu manfaatkan kesempatan WD selagi ada. Dan inilah kesempatan WD kita seluruh jadi kita manfaatkan dulu kita coba putar 20 kali kalau nggak ada free spin, atau beti-beti mantap lagi kita langsung gaskan WD saja ya yes, lu karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya ya yes, loh dan buat kalian-kalian semua jadi ya bantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian pun juga tahu kalau di sini kita set selalu menyediakan polo slot gacor hari ini polos slot hari ini polos slot gacor Olimpus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olympus hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor olimpus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTV slot gacor olimpus hari ini yuk langsung gaskan saja yuk dibantu dibantu dibantu ya seluruh kita putar 10 kali aja di quick kalau gak ada tanda tanda JP lagi kita langsung gaskan widikan saja karena kesempatan wiring nggak datang buat kedua kalinya ya seluruh ya Nikmat sekali kalau merasakan petir-petir merah kayak gini Lur enak gitu loh. Ada kesan gurih-gurih gimana gitu kalau dapat petir-petir merah kayak gini ya Aduh, hoki kali ya bosku ya, hoki kali ya. ya intinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa dibantu like, comment, subscribe nya. Komen-komen juga di bawah kalian kalian punya pola-pola andalan ya yes, seluruh kasih otong spin pamit undur diri bye bye seluruh salam jackpot.